Alhamdulillah, terima kasih. Balik lagi sama pompa bom. Sekarang ada di kepinggirnya Cirebon. yang ada di Palimanan. Pompa sekarang lagi ada di tempat ter Pelosok tapi tempatnya oke lah. Jadi pompa sama rencana sama keluarga mau main di sini sama kulineran di wisata air, wisata air, gitu apa papa mau main halus Terus di dalam juga keluarga udah pesen makan Disini tuh ada nasi lewat kan? Pokoknya nasi lewatnya enak Makanya gitu. tontonin terus kontennya sudah hari ini Jumlah lagi ke dalam ada apa aja ini, ini tempat buat wisata Wisata air ini. Akan tempatnya guys tuh itu tempatnya uh, enak, walaupun sebenarnya di sini cuacanya panas, cuman adem gitu. Nah, ini banyak -banyak poron gitu terus, banyak banyak pohon-pohonan gitu terus, dan kalau mau buat makan-makan, kita juga nanti kita makan udah ada pada keluarga karena juga kita pada kepada keluarga pesan nasi lewat gitu, jadi kalau keluarga tuh harus makan-makan kuliner gitu, ini. Itu ada di sini nih, A ada di. wisata air Sarongge, Jakarta ada di Jalan Raya Daun Mas, dan mana ada kalau pembaca lainnya jadi perbatasan antara Cirebon dan... guys nih. Ini tadi Pam Pam sama keluarga pesen nasi lewat paketan. Paketannya itu ada ikan asin, kangkung, tahu, tempe sama ikan mas. Ikan mas. Jadi di sini tuh ada paketan. Ada paketan. Paketannya tuh harganya tuh 160.000 kalau pakai ikan, kalau pakai ayam 180. Papa makan di sini, keluarga makan di sana. makan di sana. Jadi ke sini kulineran sambil bawa liburan keluarga. Tepatnya Serang Marongge. Apa? Marongo. Oh di. Tarong kek, Nanti dicantumin lah, bisa dicantumin. kita cobain dulu ya. Inilah hasil rewardnya tuh, udah ada pete, pete. Tidak, amun, orang sudah mampet. Kita coba ya, hasil rewardnya seperti apakah sama yang seperti biasa-biasanya. Kita coba, semoga kita apa da daun sereh atau daun ini yang panjang tuh Sere. Sereh Sereh itu tuh uh, kerasa. kerasa banget aslinya kerasa banget terus apakah ini juga aslinya juga belum kayaknya juga jadi pompa mintanya digoreng kering semuanya kalau basah ah, nggak terlalu doyan Jantin. kering kering itu kan jadi bisa dimakan sama pulang tulangnya, Rp. buat kira 10 orang paketannya, bolehlah. Jadi kita melipir dulu dari kota Cirebon. Sekarang kita ada di Malimana. Kita kulineran sambil bawa liburan Tempatnya oke okay loh sambil main air. Tempatnya oke okay. okay di sini tuh ada buat main wahana main air gitu. buat dirapting buat di rafting kayak gitu sambil nanti udah makan kita ini kita mau main kita coba lagi sambalnya kita terlalu pedes kita terlalu pedes sambalnya kurang joss kurang joss sambalnya kurang pedes tapi ini semuanya pedel lah Mantap, mantap, mantap Terus. sini sepi, soalnya Tengah pinggirnya semai Jadi warga-warga di atas Terus. Ingat peringatan, peringatannya itu nikmatan. Kalau oh, gak peringatan, bedok wajib tempatnya tersembunyi yang tepatnya tersembunyi-sembunyi itu tepatnya bagus, makanannya enak kita makan lagi Entah, eh. jadi, suasananya itu yang bikin kita enak makan ya, suara air, suara alam ini makanan matahua amat tempe doang enggak, sama sambal udah nikmat, udah nikmat guys, nah, gitu. tinggal sisa kepalanya, pundetnya, pulang buntut Jadi udah kenyang, udah kenyang. Sekarang gitu, tinggal rencana kita mau main air, mau air biram. Nah, gitu. Wah Evan dulu sama keluarga gitu, paling setitik lah. Setitik. Jadi buat episode di Kalimantan cukup sekarang, cukup, cukup dulu nanti next episode lagi masih ada di sini kompang masih ada di paling kanan channel juga masih pokoknya stay tune terus di channelnya kompang tuang support terus, di subscribe di like, di comment, and share oke, okay, kompang pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye.